Oke okay guys, saat ini kita sedang menuju ke pantai, eh Teluk Love ya, Teluk Love Burger guys ya. Jadi edisi kali ini kita akan berwisata di pantai selatan. Kita spill lokasi di pantai selatan, Teluk Love Burger, Jember Selatan. Ini kita sudah genceng ya ke selatan ke daerah Teluk Los Di situ banyak penambangan batu kapur, guys. Penambangan batu kapur, batu cadas untuk dijadikan kapur bahan bang, bahan pokok bangunan. Di sini di daerah Puger terkenal dengan batu kapurnya ya guys sama. Trasi, Trasi Puger. Yeah. Nah, di sini banyak pertambangan batu kapur, guys. Oke, okay guys, kita sudah melewati kecamatan Puger ya. Ini kita berada di SDN Negeri Puger Kulon Satu. Masyaallah. video kan. Nah, kita di Sapu gerwetan guys Kita diarahkan untuk belok kiri Sama google map Oke okay guys, kita berada di perkampungan guys Kita sebenarnya tadi sudah salah arah guys ya Salah arah guys Akhirnya kita dilewatkan jalan alternatif Oke ya. okay, siap Google Wadah oh. memang maksud kita becak ya, dah Apakah apa yang biru? Kenapa ya? Udah colok mataan yeah. Yeah. Wah, pemandangannya bagus guys Pemandangannya bagus guys Masya Allah Berada di daerah perusahaan kapur, guys. Batu cadas kapur untuk bahan baku bangunan. Guys, saat ini kita sudah hampir sampai di Pantai Papuma Jember. Pantai Papuma. Seperti apa ya Pantai Papuma ya? Jangan di-skip. Mohon dukungannya like, comment dan subscribe, Guys. I'm happy now guys. <laughs> di kanan di depan sudah ada gunung-gunung besar guys jadi ini menandakan kita sudah hampir sampai di pantai papua barat guys pantai papua barat guys beginnya ini aku kita sudah ada kereta wisata guys kereta wisata mungkin ini juga mau menuju ke pantai papuma guys jalannya kecil guys jalannya kecil guys jadi kalau salipan harus turun ban 1 bisa nyalip kereta guys jalannya sempit-sempit banget. awas talir ya kameramen nanti gagar hai, hai, gitu. jangan bobo, Jangan hai, hai, hai, jatuh hai, guys buat spill kameramennya dulu. Oh. ya? Yeah. Oke okay guys, kita sudah masuk di Desa Sumber Sumberjo, Sumber Rejo Itu sumber jeruk sini kita sudah ada pelang selamat datang di terus Warna sejauh Visata 4 km papuma. ternyata masih kilo-kilometer jaraknya guys terus sejauh 4 km ada biawak dimakan biawak biawak <coughs> yuk kita masuk daerah pegunungan guys kita sudah akan memasuki wilayah pantai papuma kayaknya sekitar 3 kilometeran guys sekitar 3 km kita sudah sampai di warna wisata pantai Papuma uh, jalannya aja udah bagus guys jalannya aja udah bagus guys cuman kecil guys toron diana Bagus guys Bagus banget Wah masalah. Nah dari sini nanti kita Dari pantai Papuma kita langsung ke Teluk Love Teluk Love kayaknya Tidak jauh dari sini guys Teluk Love Kita ambil yang dekat dulu Di pantai Papuma Aku Nah, di depan kita ada becak wisata, guys. Becaknya yang mau pulang wisata mungkin. Ningkir, Pak. <tuh> Untuk tetap di jalan Tanjung Papuma Nah ini kita sudah mau nyampe guys ya Kita mau nyampe guys ya Kita mau nyampe Ini anak-anak satu kena juga anak ini. Setelah 500 meter belok kiri. Oke, okay guys. Saat ini kita sudah sampai di pelataran Teluk Love, guys, ya. Mobil sudah kita parkirkan di tempat penitipan terakhir. Nah, nanti kita akan naik ke sana, guys. Naik ke sana, teluk love, guys. Ya, uh, cuacanya panas, guys. Nah, itu dia, guys. Nanti dari atas sana terlihat, guys. Bagus, guys. Terlihat bagus, guys. Oke, okay, guys, kita sudah sampai di pinggir pantai, guys. Kita tidak naik ke atas, guys. Kena capek, guys. Panas, guys! Wuh, ombaknya besar, guys! Ombaknya besar, guys! Wuh, wuh. Wuh, lihat itu ombaknya, guys! Lihat itu ombaknya, guys! Wuh. Besar, guys! Tempatnya gila guys, tempatnya gila guys besar guys. Ini kondisi pantai selatan guys. Ada yang mancing juga di sana guys. Teluk loh, oke. Okay.